Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saudaraku ketemu lagi dengan saya, Dedi Rosadi, dari Dewasa Otomotif. saudaraku hari ini insya Allah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kedamaian, diberikan kesejahteraan, diselamatkan dari segala mara bahaya dan musibah, serta dijauhkan dari segala penyakit. Dan tidak lupa pula, saya senantiasa berdoa. Kepada diri saya dan kepada saudara semua, agar supaya kita selalu di, dan senantiasa dilancarkan dalam mencari rezeki dan ditambahkan rezekinya. Amin ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Di zaman yang sulit ini, kita jadi henti-hentinya banyak-banyak berdoa dan tetap berikhtiar. Tetap kita fokus pada pekerjaan kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih jalan. Ya, saudaraku pada kesempatan kali ini. Saya mau mereview mobil mobilnya mobil Toyota Avanza tahun 2011 di mana harganya cukup murah. Nah, ini mobilnya tahun 2011, warna grey Kita akan cek untuk kondisi mesinnya. Nah, Oke, okay, saudara-saudara, saudara-saudara so, bisa melihat untuk di kap Kap mesinnya, insya Allah, masih bawaan pabrik masih original, ya. So, saudara untuk di Bullhead pun ini masih asli bawaan pabrik. Saya lihat cek semua, ini masih dalam kondisi bawaan original, ya. Nggak ada yang printing atau bekas eksiden, insya Allah. Kalau untuk mesin pun, saya rasa mobil ginian gampang banget ya perawatannya. Insya Allah, mobil ini <tuh> mesinnya masih sehat. Jadi, kalaupun ada masalah, kita berani kasih garansi buat saudara. Insya Allah, mobilnya rekomendasi buat kalian semua. Ini tahun 2011, ribu sebelas ya, Avanza G tahun 2011 ribu ini pajaknya di bulan Oktober Pajaknya di bulan Oktober Untuk plat nomor di, di 25 25, 2025 maksudnya <tuh> Kita lihat SNK-nya Ini daerah kota Tangerang, Sukasari ya Sukasari, Sukasari Tangerang Untuk nilai pajaknya murah banget 2 juta, 2 juta delapan ribu hampir 2 juta100 tapi ini kan pasti turun lagi ya saudara so ya pajaknya bulan 10 kota Tangerang kota Tangerang murah pajaknya 2 juta untuk kondisi mesin Insya Allah saya rekomendasi kalau nggak percaya saya kasih garansi seperti itu dan untuk kaki-kaki ini masih cukup enak ada beberapa dandan yang lecet-lecet kita akan rapihin kita akan rekondisi tapi saya ingatkan lagi ini mobil bukan bekas nabrak atau bekas majir karena kelihatan ya kalau bekas nabrak dari sininya udah bisa dibohongin nih dari sini dari bullhead dari apron semuanya dari sasis pun kelihatan nggak bisa kita bohongin Insya Allah mudah-mudahan ya warna grey bertransmisi manual ya saudara Insya Allah mobilnya rekomendasi saya jual harganya cukup murah saya jual 97 juta 97 juta Ya so, saudara 97 juta Kalian bisa telepon saya Ini tahun 2011 Avanza G bertanggung manual Cukup murah kok harganya Saya jual gak terlalu mahal Kalau mau saya panjangin Bisa Kasih harga 100 juta saya panjangin, saya kasih garansi, saya kasih garansi mesin satu tahun. Harganya ada harga, ada kualitas. Harga 100 juta, pajaknya saya panjangin satu tahun ke depan dan bergaransi mesin selama satu tahun. Nah, guys, saudara-saudara, untuk eksterior. interior. Nah, untuk interiornya ini masih cukup bagus ya, masih bersih enggak ada cedera-cedera di sininya. kalau untuk radio tip ini masih asli bawaan pabrik ya, ini ornamen-ornamen aksesoris aja ya kalau so, saudara nggak mungkin kurang serb kurang pas ya bisa dicopot semuanya masih bawaan pabrik ya so, saudara bertransmisi manual sudah ada konsol box dan ini sudah di option sama eh, spion dalam sepion dalam yang model panjang Nah, vanity mirror untuk hand grip semua masih komplit nggak ada yang hilang mobilnya istimewa interiornya bersih saya rekomendasi aku sudah double blower ya saudara so apabila ada yang berminat dari review mobil ini bisa langsung japri saya atau telepon saya langsung Oke okay? DP 15 angsuran 28 dua 27 tujuan lah 2728 ya estimasi saya dp15 juta angsuran dui 2728 kurang lebih dikali 47 bulan tergantung finance atau leasing kalau mau syariah bisa tapi memang agak lebih besar dp-nya angsurannya jauh lebih kecil dan pasti lebih halal tapi ini ya, semuanya itu aku kembali ke pemirsa semua Tapi insya Allah memberikan kondisi yang insya Allah istimewa Baik akhirul salam Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau tingkah laku mungkin yang kurang berkenan Mohon mak'lum dan mohon dimaafkan Saya tutup Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses dari Mobil Bekas